Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 493.000 turun Rp 2.000 dari perdagangan kemarin. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 977.000 turun Rp 13.000 dari harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp 925.000 turun Rp 3.000 dari harga Kamis, 1 September 2022. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol 4.651.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.533.000 rupiah. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai 9.244.000 Sekian harga emas untuk tanggal 2 September 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.